Halo semuanya, kembali lagi di channel PUBG. Dan hari ini kita bermain build battle lagi ya, di minecraft Ya, jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ya, mulai Oke, okay. roda pertama Oke, okay, dikit lagi kita mulai ya 3, 2, 1 Dan apa aja temanya? Kitten oleh treasure, solar system Train volcano eruption oke okay, volcano eruption ya uh, volcano eruption oh iya fun fact ini yang aku gagal ngerekam pas aku bilang kemarin itu ya temanya volcano juga oke okay, jadi aku bakal pilih blok-blok ini ya terus lantainya pakai ini aja dan ya kita langsung mulai ya pertama kita bikin kayak gini dulu ini apa Ngasal aja ya. Nggak usah kayak lingkaran banget gitu Nah tuh Terus Kita tinggiin deh Ini juga Nggak apa-apa Serah Ya gimana aja ya Cuma jangan ngasal-ngasal banget juga Nah ini kan ada bolong-bolongan gitu ya Diisi juga Terus kita Ini lagi Tambah selantai lagi ya oh, Oke okay. Udah jadi Mungkin Kalau yang ini kita Kayak Dua blok ya Tingginya Nggak kayak yang lain Ini kan seblok-seblok Naik gitu ya Kita isi juga Terus Ya gini aja mungkin ya Terus kita isi dulu yang ini Kayak mungkin dua juga ya Tingginya atau Mungkin lebih malah ya Kita tambah-tambahin juga bloknya Biar agak kayak gunung ya Terus kita kayak spiky-spiky gitu ya Ujung-ujungnya Nah oke okay. udah jadi Sekarang rasanya ya rasanya aku gak pakai rafa beneran gara-gara Kalau lava beneran Ribet ya Sama Mas lebih bagus kayak gini kata aku Terus ini kayak luber gitu ya kan Volcano nya erupsi apa namanya gunung grafi dan ya mungkin gini ya terus beberapa blok di sini kita ganti netherworld ya dan ini diisi juga ya begini enggak usah diganti ya, apa di lapisin aja oke 15 detik lagi kita kasih kayak ini juga ya Oke udah ya Aduh lupa di screenshot lagi guys Oke ini keren ya hmm oke okay good good. Oke ini dia pakai lava gini doang ya Tapi keren sih tempatnya yang gini good mungkin ya Oke ini keren juga hmm main lo. Ada keren-keren ya. Oke, ini begini doang. <laughs> Oke lah. Kurang bagus ya. Oke. Begitu doang ya. Oke lah. Oke, ini juga sama kayak eh, Oke karena ini belum keisi ya Oke okay, ini punya aku ya sebetulnya aku mau kayak buat ini keluar gitu ya ini kita uh, screenshot dulu Aduh salah lagi lupa aku kontrolnya gimana adalah oke hmm. oke okay. okay, keren juga ya hmm, good ini keren ya simple uh, oke okay. pernah kecil ya oh ini yang menang ya terus aku juara 2 oke okay, gak apa-apa ya Oh, uh, aku sedih lagi keren ya oke okay, ronda kedua oke okay, dikit lagi kita mulai ya 3 2 1 dan pilihannya apa aja pixel art jangan lagi ya silver tray tiket lion fire mungkin fire ya ya fire oke okay. kalau fire aku mau bikinnya gimana ya pakai glass ya kita mungkin bikin kayak campfire ya boleh uh, gimana ya terus biar kayak terang-terang gitu juga mungkin kita pakai glowstone ya kita pertama gini dulu atau nggak usah kali ya nggak usah bikin campfire kita bikin fire biasa aja gitu ya pertama luarnya itu kita bakal pakai merah mungkin ya gimana ya gimana ya aku masih belum punya ide nih gimana mungkin kita bikin kayak orange dulu gitu ya oh udah putih juga putih mana oh, putih putih putih aku oh, kelamaan milih warna nanti ya kita bakal nggak usah terlalu apa rapih banget ya karena ap ini jadi abstrak juga apa-apa ya mungkin kayak gini dulu ya pertamanya terus kita tutupin begini Oke okay. udah mulai kelihatan ya api-apinya ya udah mulai mirip api ya ini udah malah jadi api ya bukan mirip lagi ini kita lebarin dikit ya kuningnya putihnya juga aku lebarin dikit uh, ya mungkin gini terus kita kasih merahnya tinggal tinggal nggak usah tebel banget gini ya terus kayak gini dan ya mungkin begini ya tak tinggal ini -in ya. kita terbundurin dikit ya ya mungkin begini simple ya terlalu simpel banget gitu kalau tanya kita tambah-tambahin dulu mungkin ya orangnya sininya Atau gimana mungkin begini ya terus kita kasih glufton ntar kita malemin dulu deh jadi 12pm ya oke okay, jadi terang ya terus kita mungkin isiin aja ya enggak tahu pengen-pengen lagi aku aduh salam chat terus mungkin kita kasih kayak gini giniannya mungkin begini ya Kasih satu lagi Dan ya Ini ya Terus kita screenshot dulu Akhirnya dapat juga Oke okay. Ada yang bikin campfire ya hmm, Keren ya Good Oh banyak yang bikin campfire ngasih sih baru dua uh, Oke okay. Firenya gini doang ya kan yang terutama gitu airnya Oke okay. pada bikin game fire ya ini good keren apinya Oke okay, ini kayak gunung api malah ya tapi keren juga Oh good lah Yeay, ini malah apaan terima masih fire ya ya jadi mungkin oke okay. Oke okay, dia bikin nether fortress tapi gak berhasil ya Wah oh, ada pinguin Oke uh, Oke okay. okay, ini keren ya Ada matanya gitu ya uh, Oh good Banyak yang bikin nether ya Oke okay lah Dan ini penyal, ya. Coba kulihat oh tadi ada yang megang sendiri tapi nggak tahu ya. Oke ini, apa pada bikin kayak gini ya? Oke lah. Ya ini apa? Tapi masih fire ya. Aku oke okay ini aja ya. kalau masih dalam tema gitu. Eh, ada bikinnya kayak gini-ginian Aku waktu ini aja Kreatif dikit gitu loh. Oke ini campfire ya. Nah bikin kayak gini gitu loh Nah ini Good lah Tapi orang doang sih ya Oke dia yang juara ya Aku mau Juara 4 Wah aku gak dapat juara satu ya Oke okay, ronde yang terakhir ya ronde ketiga Oke okay, semoga kali ini aku menang ya bahkan Legendary mungkin ya dan ya yeah, Coba kita lihat temanya dulu apa aja fountain Viking Treasure nail garden Oke okay, Treasure berarti kita ah bikin chest ya chest itu bikinnya pakai ini terus greater water mungkin oh, bukan. Oke, okay, blank aja. Ya. Terus buat lantainya aku mungkin bakal pakai pasir-pasir mana? Sen mana sen? Oke okay, ini ya. Terus buat apa iniannya? Nah, buat kayak kuncinya gitu ya. Oke, okay, jadi tanpa berlama-lama lagi ya, kita langsung buat takut nggak keburu nih. Kita mulai dari sini mungkin ya. Oke, okay. nah, mungkin begini. Ya, gitu Terus begini ya. Dan tingginya seberapa ya? Terus begini mungkin. Oh uh, ya. Ini ya Dan kalau keburu mungkin aku bakal kasih isinya gitu ya harus kasih isinya sih kata aku karena masa cuma kosong gitu ya aku niatnya mau dibuka ya kayak kebuka gitu chestnya kita kasih kuning gedean nggak sih kalau nggak keburu lagi aku aku kalau nggak keburu parah sih yang di dalam dalam gini nggak usah diancerin ya jadi lama lah enak di dalam ya kita ini satu dua tiga empat lima enam satu dua tiga empat lima enam ini enam ya o, 71 ya begini ya terus ini kita agak lengkung ya buatnya ya begini sini juga ya kayak gimana gini ya satu lagi juga ya begini dan ya ketinggal begini ya moga keburu ya oke okay. isinya ini yang ujung sini nggak usah ini ya kita hancurin aja nanti kita ganti atau mungkin nggak usah dulu ya kita apa lanjut yang lain dulu kalau keburu aja ya takutnya enggak keburu nih ini udah satu menit lagi loh Oke sekarang kita bakal kasih gold diamond emerald ya kita kayak kasih kedalaman juga ya sama kita ke gold dulu aja ya waduh 30 detik lagi nggak apa-apa ya keburu yang ini oke 15 detik lagi oke ya gini aja ya Wih oh iya, aduh lupa lagi oke Udah ya, untuk berburu. Oke, keburu nggak okay, tadi screenshotnya. Oke, okay, aku harus diam ya, tentang screenshot ini kurang selesai Jadi, pup, maaf. Oke, okay, ini keren ya. Kita karun juga di apa? Emang harta karun sih ya? Apa? Maksudnya kayak chest gini ya? Oke, okay. warna kuningnya dia, nggak pakai gold gitu. Oh, uh, good ya. Oke, okay. ini malah kosong ya. Uh, oke. Okay. Ini keren ya. Oke okay juga, kecil. Bagus sih ya, tapi seharusnya aku kasih good, kasih. Aduh. Oke, okay, nih flat gini ya. Oh oke okay juga Nah ya, ini malah huh. Dia tadinya mau bikin gede banget ya Lagiin pakai ginian Ribet lah lo Kenapa banyak yang flat gini ya Seharusnya agak tebel gitu Biar lebih bagus aja gitu kan hmm, Good sih Aduh Oh enggak buruk Eh tapi Kena ya Hmm, good ya. Ini kayak apa sih namanya? Ya, apalah lupa aku namanya. Oke, ini kayak lagi nyari harta karun dia ya. Oh, uh, good lah. Dan ini punya aku. Semoga menang ya. Oh, ah, ya, kita enggak menang lagi. Ya kita malah juara 3. Apa ini yang menang gitu loh. Ini tapi ya sudah lah. Oke jadi mungkin segini aja dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, comment share, dan subscribe. Kalau kalian suka video ini ya. Dan ya bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah.